Uh, saat ini lagi trending uh, cesar uh, si DJ penyok saat ini kemarin habis dikif atau disawer sama BNN dan dicurigai pemakai atau menggunakan doping sabu-sabu lah -sabu. di sini saya tidak mau membahas itu di sini saya mau bermain tarot yang jelas saya mau baca-baca tentang cesar kira-kira cesar ini seperti apa ke depannya nanti ya. Saya sendiri juga heran, saya sendiri juga apa? Apa ya gumun. nek wong jawa itu gumun. Kalau orang jawa itu gumun, bahasa Indonesianya itu kayak semacam nggak lazim aja. Dia itu live, DJan, itu nggak tahu waktu, nggak ngerti wayah. nek wong jawa itu nggak ngerti wayah. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam setiap aku buka aku itu dia dijian. gitu <tuh> Cuman saya berharap uh, Cesar tidak menggunakan doping-doping tertentu Dan saya berharap uh, Cesar melakukan seperti itu Hal-hal yang tidak wajar yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya Walaupun itu hanya sebatas live streaming Energinya fisiknya sangat kuat sekali dan betah sekali. gitu loh. dan saya berharap itu memang benar-benar dia cari cuan atau cari uang dari hasil gift dan sawer-sawerannya. Teman-teman, mungkin langsung saja. Teman-teman, uh, saya mau bermain tarot. Dimana kemarin kan saya sudah menerawang di video. E, pertama aku yang tentang membahas tentang sesar. Cuman di sini saya ingin membahas e, sesuatu yang berhubungan dengan sesar lewat kartu. Walaupun saya bisa menerawang, cuman di sini saya akan menggunakan kartu saya. Oke, Oke teman-teman, di sini e, saya mendapatkan petunjuk dari intuisi saya, dari batin saya, e, energi yang saya tangkap saya harus mengucut. Atau mengocok kartu saya uh, Sebanyak 21 kali Oke okay, ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 belas, tiga belas, empat belas 15 16 17 18 19 20 dan ini kocokan yang terakhir 21 oke okay. dan di disini saya mendapatkan petunjuk saya harus membuka 6 kartu buat sesar atau buat DC penyok ya teman teman di sini saya harus membuka 6 kartu untuk dijipennya atau sesar joget. Oke. Okay. Jadi gini, uh, tendensi... Kenapa Cesar melakukan hal seperti itu? Karena di sini dia ingin mengumpulkan cuan. Mengumpulkan pundi-pundi uang atau rezeki. Jadi memang di sini eh, Cesar sedang eh, lagi gencar-gencarnya. Lagi semangat-semangatnya mencari uang. Mencari cuan lewat jalur live streaming TikTok. Dari gift-gift uh, tersebut Dari saweran-saweran uh, para netizen atau fan-fannya sesar uh, Jadi di sini juga niatnya bagus Dia uh, mencari nafkah Intinya dia tidak menipu, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi Dan dia tidak merugikan orang lain teman-teman jadi ya kamu positif thinking saja gitu loh Positif thinking kamu kalau gak suka ya di skip aja Kalau kamu suka ya kamu dukung mungkin dengan cara kamu give atau kamu follow gitu loh Yang jelas Cesar juga seorang laki-laki uh, yang bertanggung jawab Seorang suami yang bertanggung jawab Buktinya dia juga melakukan kerja keras walaupun lewat streaming teman-teman Oke, okay, untuk saya akan membuka uh, kartu yang kedua. Oke. Okay. Jadi di sini uh, Caesar sangat cuek. Intinya dia tidak mendengar hujatan, dia tidak mendengar cacian, caci maki walaupun gosip. Jadi dia uh, menutup mata dan menutup telinga. Intinya dia nggak ngurus jadi prinsipnya dia uh, aku makan bukan dari mereka uh, aku ini ini bukan dari mereka jadi sesar uh, ini intinya harus nggak ngurusin netizen lah intinya dia itu cuek dia menutup mata menutup kuping dan menutup mentalnya gitu loh. jadi nggak nggak kena mental karena dia cuek karena dia harus nggak ngurus netizen walaupun dihujat ribuan uh, netizen ya bukan ribuan ya jutaan mungkin ya puluh ribu bukan jutaan tapi puluh ribu netizen yang ada di indonesia khususnya jadi di sini cesar uh, cuek sesar wis gak mikir lah mau dihujat dicacimaki sama netizen netizen Tuh. oke yang ketiga saya akan membuka kartu yang ketiga teman teman jadi yang kartu yang ketiga di sini, sesar e, itu banyak ditutup orang atau di intinya disorot orang, baik itu wis banyak media lah, disorot media, disorot, disorot pihak yang berwajib, disorot netizen e, karena dia. Uh, dicurigai uh, memakai doping. Lah doping ini kan kita nggak tahu. Entah itu marijuana, ganja, entah itu SS sapu-sapu atau inek atau uh, kopi. Ya, mungkin dia pakai kopi saya karena saya juga jualan kopi lelet amorogo loh, teman-teman. Ini kopi saya, kopi lelet Amoroga buat teman-teman yang mau beli kopi lelet Amoroga bisa langsung sepil di Shopee uh, atau di TikTok shop aku, kamu bisa masuk ke channel, eh bukan channel ya, ke akun TikTok aku Ratu Bidadari TV Di situ juga bisa kalian order teman-teman. Jadi banyak dituduh, banyak orang yang menuduh, banyak orang yang mencurigai Dan banyak orang yang lagi menggunjing dan menyorot sesar Oke, okay, untuk kartu yang keempat. Oh, jadi gini, untuk yang kartu keempat, Caesar ini tidak bisa tidur. Jadi, tidurnya itu yang saya lihat, dia agak terganggu ya. Jadi, kesehatannya, psikisnya, psikologisnya, dia agak terganggu. Ya. jadi dia susah tidur mau tidur banyak pikiran nggak tahu masalah mikir apa gitu jadi sesar ini uh, susah tidur karena hanya mengalami mungkin tekanan kehidupan atau tuntutan ya teman-teman ya jadi di sini sesar sulit tidur teman-teman cuman positif thinking saja bukan karena dia doping ya mungkin karena banyak pikiran stres jadi dia susah tidur teman-teman terus eh, kartu yang kelima next ya aku akan buka kartu yang kelima <tuh> Jadi ini kartu yang kelima Di sini yang saya lihat ini hal buruk ya Jadi sesar nanti ini akan mengalami masalah dalam dirinya Mungkin sakit ya Mungkin sakit atau hal lain ya Ya mungkin karena dia jarang tidur Energinya, tenaganya, pikirannya terforsir akhirnya dia mungkin jatuh sakit atau drop karena energi pikiran tenaganya difosil hampir tiap hari hampir tiap jam tiap detik divorsir jadi di sini saya melihat ada kartu bu Oke okay. dan next kartu yang keenam teman, teman cuman di sini semua yang dilakukan sesar, ya Semua yang dilakukan Cesar untuk kebahagiaan keluarganya Untuk kebahagiaan istrinya Jadi buat istrinya Cesar kamu harus bersyukur Kamu harus bangga punya suami Cesar Intinya apa aja dilakukan Dan dia berkorban Dan dia juga bertanggung jawab mati-matian untuk membahagiakan keluarga, untuk membaikkan seorang istrinya. Ini enam eh, kartu yang sudah saya buka teman, -teman. Dan buat teman-teman, ya yes, intinya kita eh, sebagai netizen kita positif thinking saja, biarkanlah sesat berkarya dengan skillnya dengan kemampuannya dengan karyanya lah mungkin karena uh, dunia keartisan saat ini lagi redup dunia entertainnya mungkin lagi sepi job jadi memang uh, cara itu satu-satunya yang bisa dilakukan sesat ya jadi positive thinking ya gak usah curiga biarkan dia cari rezeki Dia cari nafkah Dia cari cuan teman-teman Mungkin gitu saja buat teman-teman Ini yang saya sampaikan Tetap ikutin update-update terbaru uh, Saya Ratu Bidadari Di channel Youtube Ratu Bidadari TV Atau kamu bisa uh, kunjungin uh, akun TikTok aku di Ratu Bidadari TV Pokoknya semua TikTok atau Youtube Ratu dari TV semua Salam dari saya Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Jangan lupa like, komen Dan subscribe